jaman kawan acara bebas dah dari tadi apa <tuh> Kita Cuma kod kita Yang nyata Kau Kau Yang dijadikan Hidup Tapi aku Oh, mm -hmm. oh, Nampak kepala dia aja nih Nampak kepala aja nih Yi, sponsor ya, ini Oh, kau hanya cahit takku lagi, Oh tiara kebinya dapatkah kau rasakan, Oh tiara kebinya oh, dapatkah kau merasa? hotel tumbang satu lihat tumbang lagu kembali kali ini kami coba panggilkan rekan-rekan kami yang berasal dari berbagai daerah Bangking langsung saja ke arena ataupun juna ini atau bisa melatukan tumbang lagu momen kebersamaan kebersamaan yang langka pada malam hari ini di sini juga panggil DJ mandi DJ nikmati DJ Well, di sini juga uh, bertukar buat Bang Iwan yang mengawalkan kuantar segini nantinya ya, langsung ini dari kuantar segini nah. kalau dari lombok nah. <Bukaria> okay. ya. bang Andi Iya nah, nah, nah, ada aduh bang Andi yang selesai-selesai atau kip kapal yang disesakan suami sih kembali berkumpul. Jadi, <laughs> ya.